dia <laughs> <San> eh motor mandor, mandor eh gantian deh. <San> gambarmu padho gantian eh. Tengah ditutup Terus Cairan bisa gitu Malah buruk bilang foto Apa yang salah Mas kehidupan <S2apan> wes <laughs> e <smiled> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalam, wassalam, wassalam, wassalam. wassalam, wassalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami hormati Bapak-bapak Bapak-bapak media. Yang hari ini, dokter Nunah menyampaikan konsep pemukakan, kasus dan anak umur yang dilakukan oleh ketua dari lembaga pendidikan yang ada di Banyuwangi. Dalam kasus ini berdasarkan LV pertama 17 Juni, jadi kita kembangkan, kita lidip, dan kita tingkatkan dalam titik pendidikan juga sampai tanggal 28 Juni. Dari tanggal 28 Juni itu tingkatkan kasus menjadi